yes fuego dan sederhana jadi Kita sudah belajar nih tentang subjek ya? perp Now we combine between subjek and perp Jadi kita gabungkan antara subjek dan perp Bisa kita saja menjadi uh, sesejahat yang sederhana Oke, kita bisa buka ini Subjek dan perp E-S -E atau es Atau tambahnya Dan nah, dari perp Nah oh. si tunggal satu nah, Ki, wosos. iya oke fokus fokus abis bunyi. Bunyi, di fokus terus par. Nah, kalau gini berarti mana dulu yang dress? Ini apa yang ini? ini, nah, ya, ini dulu. Ya. My brother Oh, Iri bilang itu Yang tingga. Ya, ini nih. nyari, okay. sampai es udah nyari, blok?